Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers Dimanapun Anda berada, selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan informasi terbaru dan pasniah kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dan terbaru dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini langsung kita mendapatkan tentunya cidukan nih persahabat ya yang mau main lumba-lumba eh, malah pada tidur aduh ini cute banget ya apalagi posisi tidurnya bikin salvoq banget papa bi ya masya allah. Ini kebahagiaan Dan pasti ini juga selalu membuat kita ketawa bahagia Dengan apa yang dilakukan oleh Leslar Dimana tempat persahabatnya selalu bikin kita bahagia Masya Allah BBL lagi di Tentunya peluk oleh Bunda L Duh, Masya Allah bbxl nya persahabatnya lagi tidur di paha Bunda Masya Allah Keluarga yang sangat bahagia Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Instagram Pujian Tianskor mengatakan Coba itu kursinya lebih lebar lagi Pasti Papa Bi tidurnya di belakang bunda sambil dipeluk Ah pasti cute deh Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram level Story 2324 mengatakan Masya Allah Tabarakallah Benar-benar apa adanya gajah imjaim Masya Allah semoga selalu seperti ini Til jana. amin ya Allah Masya Allah begitu banyak support dan dukungan ya Untuk Leslar Family Doakan Mudah-mudahan Leslar selalu sehat, bahagia Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Berikutnya persahabat kita lihat juga Tanggapan dari akun Dewib 1583 Ya Allah mau heron tapi ini Leslar, Masya Allah mereka tuh apa adanya banget ga ada jaim-jaimnya Abang Fatih polos bener nak Masya Allah ya bahagia sekali warga Konoha melihat leslar family luar biasa yang katanya mau main sama lumba-lumba aduh Masya Allah banget ya padahal warga Konoha ini menantikan kejutan banget nih Papa Bilar Bunda Lesti dan Baby BBL bisa main lumba-lumba bersama. Apalagi kita menunggu banget foto BBL seperti ini. Adeh, masya Allah, ini lucu dan sangat menggemaskan sekali, bersahabat. Luar biasa. Pastinya kita akan disuguhkan kejutan spesial dari Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga bersahabat kita lihat diunggahkan kamera Siska sebelumnya mengunggah. Leslar lagi melihat-lihat properti Ini persahabat ya Kita doakan juga mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan segala urusan Idola kesenangan kita dipermudah Amin Kemudian juga persahabat ada artikel Dari akun Hot932FM Kali ini persahabat ya Kembali viral Buna Lesti mirip dengan Jenna Ortega Perhatikan di sebuah kalimat Apakah salah satu kembaran Lesti di muka bumi ini Jenna Ortega Simak juga kalimat caption loh loh bener gak nih tapi min hot juga liatnya emang mirip sih menurut teman hot foto mana nih yang paling mirip katanya tuh kalau dilihat-lihat memang mirip banget apalagi mata nih persahabat ya terlihat matanya mirip banget Lesti dengan Jenna Ortega ini keren kemudian juga persahabat kita lihat ya diunggahan tiktoknya Papa B yang makin luar biasa persahabat ya untuk video ini sudah mencapai 103 juta viewers di TikTok Ini keren, Masya Allah, bersahabat ya, terbukti Dukungan, support, dan tentunya respon yang luar biasa dari orang-orang yang selalu mensupport Leslar Semakin banyak, kita bangga bersahabat ya Bahwa di luar sana masih banyak yang mendukung, yang mendoakan, yang mensupport Lesti dan Rizki Bila Masya Allah kita selalu bangga, dan pasti kita selalu kagum ya dengan sosok Leslar. Tetap doakan yang terbaik, mudah-mudahan di dalam kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin. Dan tentunya, kita juga masih menunggu Cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, para sahabat, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.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 Bye.